Eksibisi harga Eksposisi benda, Bingung mencapai kehormatan yang ada Eksibisi harga Eksposisi benda, Lihat semesta tertawa Melihat kau bercanda, aku tracing di zaman kebingungan, di antara insan pengabdi penyimpangan akan harkat yang ingin dicapai. Berakibat mulai ketika tak sampai, syirik akan sesama makhluk sempurna. Miskinakan bahagia yang tak berwarna Kopi pahit yang disajikan sore ini Terasa lebih pahit ketika terima vana ironi Sini mari duduk sejenak Bercumbu dengan elemen terjinak Tembakau lokal hiasi tawah Politik warung kopi takkan menjadi tua Hamba tak inginkan cerianya hiasan Hamba tak berharap hasil perjuangan Eksibisi yang kau harapkan Hamba coba ingin sadarkan yeah. Eksibisi harga, Eksposisi bandar Ingung mencapai korban Posisi benda, lihat semesta tertawa melihat kau bercanda. Salah hamba maha benar, hina hamba jika mulai merasa bersinar. Sudah, sudahkah kita bersyukur? Apa kita masih inginkan tolak ukur? Kudeta peringat yang ingin diangkat. Siapa di sini paling merasa terhormat? Pengikut zaman di harga terkini. Terima kasih Tuhan atas semua yang ku amini. Relax. Di keributan kota Yang tak ingin dipandang sebelah mata Persetan dengan musim Persetan, persetan akan ketakutan hidup hidup hias minim. minim Yang baik menaik tanpa heroik Tanpa menghitung statistik Ini hanya fana pagelaran Yang tak terus kau bawa di setiap siaran. Eksibisi harga, eksposisi bandar Bingung mencapai kehormatan yang ada Eksibisi harga, eksposisi bandar Lihat semesta tertawa, melihat kau bercanda Bukan tentang yang dibanggakan Bukan tentang akan pencapaian Ini tentang menerima Kebahagiaan yang diwayakan Liga level adalah penentu Dan insan-insan mulai menggerutu Buatlah sore ini terasa bermutu Sampingkan rutinitas penyebab kepala batu Atas, bawah, kanan, kiri Sama rata, coba redupkan iri Kita satu meja, tanpa saling mencuri Tak menjatuhkan dengan saling menanam duri yeah. Bukan, tentang Bukan tentang yang dibanggakan Bukan tentang akan tentang pencapaian itu. Ini tentang yang diwahyukan Eksibisi harga eksposisi bandar bingung mencapai kemataan yang ada Eksibisi harga eksposisi bandar lihat semesta tertawa Kau yeah. Bukan tentang yang Bukan tentang yang Ini tentang menerima Kebahagiaan yang diwahyukan <tuk> <tuk>